kematian itu pasti datang, kita suka atau tidak suka kalau bapak ibu atau ibu ibu lagi lewat di kuburan dan kita lihat tanah dan batu nisan maka kita harus merenung kalau di bawahnya itu ada orang seperti kita bahkan mungkin lebih cantik, lebih tampan, lebih kaya, lebih pintar, lebih segala macam dan mereka jadi main, artinya kita harus melalui itu, gak mungkin tidak dan mati itu seperti sebuah pintu, kayak pintu rumah ini untuk masuk ke dalam rumah ini kita harus selalu pintu ini, nggak bisa tidak. Kita ini Allah ciptakan untuk akhirat, bukan dunia. Bukan di sini tempat kita. Kita hanya mampir di sini dan kita akan kembali ke sana. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan dan diberikan panduan supaya kita kembali ke tempat yang sama. Kalau salah di sini maka Allah siapkan neraka sebagai tempat hukuman. Jadi kita bukan anak-anak dunia. Bagi seorang muslim mati sebuah pintu yang harus dilalui untuk kembali kepada kehidupan abadinya dia